Bentar ya lagi proses untuk di livekan di YouTube sebagai bukti bahwa kegiatan kita berjalan gitu ya. Karena negara ini kan putih bukti, bukan janji. Nah, Oke. Okay. bentar Pak, kalau bisa teman-temannya buka kameranya dulu. Saya mau screenshot aja untuk bukti. Boleh, boleh. Silakan di ini kan dulu. Baik, ini kita udah ini Iwan sudah live. Silakan dimulai baik uh, sebelum kita mulai saya minta ke teman-teman semuanya untuk hidupkan kameranya sebentar karena takutnya nanti kayak kemarin lupa teman-teman lagi pakai ini oh, <laughs> <laughs> lagi pakai masker <laughs> maaf ya apa-apa ya, ya. yang lain boleh di open kameranya mbak Ika mbak Riza mbak Salzan mbak Adelia bapak uh, mas Padlan Bapak dia. Makin cepat kita makin cepat juga mulai ini. Mbak ini belum ya? Mas Fadlan ini kok hitam aja? Ya, dihidupkan kameranya dulu. Udah, udah tiga orang lagi. Enggak hidup Baik satu, dua, tiga. Oke, udah. Baik, saya sertai dulu. Hmm. Ini refleksi kita yang ketiga, ya. Hmm. Nanti kita jam satu itu akan melaksanakan kegiatan uh, kebinekaan yang ke-8. Delapan. Udah delapan 8 ternyata kebinekaan kita, gitu, Pak. Oke, okay, Alhamdulillah. Udah delapan Yang kebinekaan itu yang kemarin ya. Yang kemarin itu siang, yang pernikahan. Nah, mungkin nanti teman-teman semua tinggal absen. Sama kerjakan tugas. Kalau misalnya nggak ikut join semalam, bisa ditonton lagi di sepadanya. Udah saya masukkan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak? Sehat Bapak? Alhamdulillah, sehat Iwan Semuanya sehat Baik. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan tetap jaga kesehatannya terus ya Baik kegiatan kita pada hari ini yaitu adalah kegiatan refleksi Yang ketiga, dimana pada hari ini kita akan membahas mengenai Okay. Uh, yang mana pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana pemaknaan kita pada film, bedah film Sang Pencerah. Nah, film Sang Pencerah ini kan menceritakan tentang bagaimana Kiai, Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam uh, membentuk dan membangun serta mengembangkan organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu organisasi Islam Muhammadiyah. Uh, kemudian, bagaimana perjuangan-perjuangan beliau, bagaimana ketika ia mendapat tentangan dari masyarakat dan bagaimana toleransi dalam film tersebut. Nah, itu akan kita bahas pemaknaannya pada hari ini. Kemudian di sesi keduanya, yaitu kita akan membahas mengenai pemaknaan juga, refleksi mengenai kegiatan yang sudah kita lakukan, yaitu kunjungan ke Pusat Watihan Gajah di Minas kemarin. Nah, mungkin teman-teman semuanya udah, kemarin udah ikut uh, Zoom meetingnya Nah, hari ini kita akan melakukan refleksi dan melakukan Pemaknaan terhadap dua topik tersebut, baik sebelum kita memulai uh, diskusi, saya akan menayangkan video yang pertama, yaitu sinopsis uh, dari film *Sang Pencerah*, itu yang akan kita bahas. Baik, saya akan share semua. Oke, perhatikan baik-baik filmnya, gitu ya, dan kemudian nanti kita akan diskusikan dulu apa makna yang penting yang kita ambil dari situ gitu ya dan setiap orang mencatat udah kelihatan Pak sudah sudah uh. Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Sang Pencerah Oke, okay, sebelum kita kalur ceritanya, Bro uh, Jangan lupa tombol merahnya itu Dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya, Bro -bri. Thank you, Bro -bri. Terima kasih banyak ya Tanpa berbahasa basi panjang Kalibar kali tinggi sama dengan luas Kita langsung aja kalur ceritanya Bro -bri. Let's go! ya yeah! Pada tahun 1868 di desa Kauman Yogyakarta lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Muhammad Darwis Yang kelak mengganti namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar dan masih keturunannya Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik Pada saat itu Kauman merupakan kampung Islam terbesar di Yogyakarta dengan masjid besar sebagai pusatnya tapi karena masih kental pengaruh ajaran dari Sesi Tijenar, jadinya syarat Islam yang dijalankan oleh warga malah mengarah kepada sesat, syirik dan bid'ah. Hal itu juga nggak lepas dari kurangnya pendidikan. Dan masih banyaknya orang miskin di masa penjajahan Belanda. Sering bertambahnya usia, Darwis remaja yang udah belajar Al-Quran dan Hadis, mulai merasa kalau kegiatan tersebut adalah salah. Tapi justru dia dianggap kebelinger sama ayahnya karena membedakan diri dari yang lain. <tuh> kita kok hilang Rasul, Pak. Pada usia 15 tahun, akhirnya Darus memutuskan untuk pergi haji sekaligus belajar Islam di Mekah. Dan setelah menimba ilmu selama lima tahun, Darus pulang ke Jakarta dan mengganti namanya menjadi Ahmad Dalang. Tapi dia langsung mendapat tekanan dari Kyai Lurah Nur karena membawa majalah Almanar yang berisi tentang pembaruan Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dan gak lama kemudian Ahmad Dalan menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri sekaligus adik dari Kyai Lurah. Pada tahun 1896, Kyai Haji Bakar wafat dan sebelum kematiannya, Abu Bakar berpesan kepada Ahmad Dalan untuk meneruskan amanah keluarga. Yaitu mensiarkan Islam dan mengurus langgar kidul Selain itu Kiai Jamad Dalan juga dijadikan sebagai khotip di Masjid Besar keraton Yogyakarta Dan di hari pertama khotbah Kiai Jamad Dalan langsung membuat gebrakan dengan menyerukan pelaksanaan syarat Islam yang sesuai Al-Quran dan Sunnah Serta meninggalkan tradisi-tradisi kejawen yang selama ini sudah melekat Tapi malah mendapat sambutan kurang baik dari jamaah yang gak suka dengan perubahan Termasuk Sultan Hamengkubuwono, Kiai Penggulu Cholil Kamaluddin Ngerat dan Kiai Lurah tapi langsung kepada Allah. itu membutuhkan nasihat. Lalu kita diperlihatkan murid ngaji dilanggar Kedul mulai berkurang, apalagi mendengar Kiai menyenandungkan solawat dengan biola. Lalu ketika seorang anak menanyakan apa itu agama, Kiai memainkan biolanya untuk menghasilkan nada-nada yang indah dan mengatakan bahwa agama juga seperti musik, indah, tentram, damai, dan cerah. Tapi kalau nggak dipelajari dengan benar, hasilnya akan menjadi buruk dan membuat tersal lingkungan. Se Sepertinya semua permasalahan tuh asa hilang, gi. Agama itu seperti musik, mengayomi, menyelimuti, itulah agama. Tenang, damai, cerah. Dan selama Ki mengajar diam-diam Kiai Lora memperhatikannya. Suatu hari Kiai lagi berada di daerah Bantul dan menyadari kalau masih di sana rakyatnya nggak ke Ka'bah melainkan ke Benua Afrika. Lalu karena penasaran, Kie juga mengunjungi daerah lain dan ternyata masjid-masjid di sana juga kiblatnya salah, termasuk masjid besar. Masjidnya diarahkan ke timur laut. Ah ini disesuaikan dengan jalan ini. Oleh karena itu, Kie mengumpulkan para sesepuh masjid besar untuk memusyawarakan perbaikan arah kiblat. Tapi dia malah mendapat tercaan dari para Kie sepuh yang gak percaya dengan teori Ahmad Dalan. Bahkan ketika ditunjukkan peta dunia, mereka tetap menolaknya karena peta itu buatan non-Muslim. Kiblat dari Al Aqso Al Har. Beliau berputar 180 derajat. Itu bikinan orang kafir. Saya pernah melihatnya di kantor gubernur. Setelah itu setiap kali sholat berjamaah di masjid besar, Kyai dan keempat muridnya selalu memiringkan arah kiblatnya. Dan pada malam harinya beberapa pemuda membuat garis arah kiblat yang benar di masjid besar. Hal itu pun membuat marah Kiai penghulu yang menuduh keempat murid Ahmad Dalan sebagai pelakunya. Tapi ternyata keponakannya sendiri yang membutuhkan arah kiblat karena percaya pada Ahmad Dalan. iku kamu menurunkan derajat kedudukanku lalu ketika masuk bulan Ramadan 1890 semakin banyak jemaah yang memilih beribadah di langgar Kidul yang arah kiblatnya udah diperbaiki akibatnya Ky pungul menjadi marah karena jamaah masih besar menurun dan mengirimkan surat yang berisi perintah untuk menutup langgar Kidul tapi langsung ditolak oleh amat dalam saya tidak bisa menutup langgar saya Mendapat penolakan, Kiai Pengulu langsung mengerahkan warga desa dengan dalil harga diri Masjid Agung untuk merobohkan Langgar Kidul secara paksa dan mencap Ahmad Dalan sebagai Kiai kafir. Tapi upaya warga desa mendapat perlawanan dari murid-murid Ahmad Dalan yang lagi mengaji. Walaupun pada akhirnya Langgar Kidul ambruk juga. Dan di saat yang sama Kiai lagi pergi ke rumah mertuanya untuk berbagi pikiran. Sampai pas pulang dia begitu sedih karena Langgar Kidul sudah roboh. Besoknya Madalin berniat pindah ke kota lain, tapi dicegah oleh kakaknya yang berjanjakan membangun kembali Langgar Kidul karena masih banyak warga yang mendukungnya dan butuh kepemimpinannya. Akhirnya Kiai pun luluh dan dengan bantuan dana dari keluarganya Langgar Kidul bisa berdiri lagi. Lalu pada tahun 1903, Kyai Haji Ahmad Dalan pergi haji untuk kedua kalinya dan menetap selama dua tahun. Dan pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas pembentukan organisasi Budi Utomo untuk melawan Belanda. Hal itu sampai ke telinga Kyai dan saat organisasi yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah terbentuk, Kyai pun mengunjungi Wahidin untuk ikut bergabung di dalamnya. Tapi semenjak sibuk ngurusin Budi Utomo, Kiai menjadi jarang mengajar di langgar. Dan akibatnya banyak anak-anak yang bolos ngaji karena nggak mau diajar oleh Suja muridnya Kyai. Kesibukan Kyai itu menjadi pengajar agama Islam di sekolah elit yang berisi anak-anak dari kerabat keraton dan pejabat-pejabat Belanda. Padahal sebelumnya gak ada mata pelajaran agama Islam, tapi karena Gaya mengajar Kiai yang santai, anak-anak muridnya jadi pada senang sama Kiai. Namun sayangnya sepak terjangnya itu mendapat penolakan dari keluarganya, dan oleh warga kauman dia kembali dicap sebagai Kiai kafir. Lama-kelamaan Kiai pun menjadi bimbang dengan pilihannya ini, tapi untungnya dia memiliki seorang istri soleha yang selalu menguatkannya. Ada banyak pemuda di kabupaten, tapi Muhammad Darwis tidak seperti pemuda kebanyakan. Jadi, tidak tahu apa, apa yang aku lakukan itu benar, apa yang tidak dilihat dan didengar oleh banyak pemuda. Kalau kita tahu, kita nggak akan pernah belajar setelah mendapat pencerahan. Kiai memutuskan untuk membuat madrasa di rumahnya dengan dibantu oleh murid-muridnya. Tapi karena di zaman itu penggunaan bangku dan meja masih identik dengan sekolah non-muslim, murid-muridnya pun ngerjainnya sambil ngedumel, mengira hal itu akan menjadikan mereka sebagai kafir. Dan untuk mengisi madrasa itu, Kiai dan murid-muridnya mencari anak-anak dari desa kauman dan sekitarnya yang gak bersekolah. Tapi lagi-lagi tindakannya dicibir oleh para sesepuh masjid besar. Untungnya, Kiai nggak ambil pusing dan terus yakin dengan niatnya untuk mengajar anak-anak yang enggak mampu sambil tetap mengajar di sekolah elit. Pis makan kita be belajar. Adalah badan kita pada saat mau bertemu. Ayam, Ayam, boom, Tidak punya uang untuk keselamatan. Saya harus bagaimana, Kyai? Setelahnya semakin banyak warga yang mendukungnya dan banyak dari mereka yang berkonsultasi kepada kiai karena kekurangan uang untuk mengadakan selamatan dan oleh kiai dianjurkan untuk meniadakan tradisi selamatan tersebut ngadain saya itu nggak punya uang untuk dan si cukup doa yang husu. insya Allah diterima dan kita diperlihatkan kiai magelang datang ke madrasah dan menegur Ahmad Dalan sebagai orang kafir karena menggunakan peralatan mengajar buatan orang non muslim tapi dijawab dengan santai sama Ahmad Dalan dengan menyebut kalau kereta yang ditumpangi tumpangi ke Manggelang ke Yogyakarta, bukannya buatan orang non muslim juga. Tapi, Dengan kata lain, orang Islam gak bisa dicap kafir hanya karena menggunakan barang buatan orang non muslim. Singkat cerita akibat nasihat yang diberikan kayak kepada warga untuk menghilangkan kebiasaan pengajian yasinan dan tahlilan untuk orang yang sudah meninggal, serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan Hadis, dia pun disidang lagi oleh para sesepuh masjid besar. Tapi dengan berbekal dalil dari Al-Quran dan hadis, Ahmad Dalan bisa melewatinya. Setelah itu, para murid-murid setianya semakin yakin dengan bimbingan Kiai selama ini. Walaupun ajarannya saat itu dianggap asing, tapi mereka tetap percaya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwa sesungguhnya Islam hadir dalam keadaan terasing. Dan dengan semakin luasnya kegiatan sosial mereka, yang dibarengi tanggapan positif dari masyarakat. Kiai pun berniat untuk membentuk sebuah organisasi. Saya sudah mantap mau mendirikan perkumpulan. Akhirnya dengan dibantu pengurus Budi Utomo dan kelima muridnya, Ahmad Balan bisa merumuskan pendirian Muhammadiyah yang memiliki arti pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tujuan utamanya untuk membantu masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Proposal pendirian Muhammadiyah disambut dengan positif oleh Sri Sultan dengan catatan ajarannya jangan sampai membuat perselisihan di tengah masyarakat. muka, -muka perkumpulanmu iku, iku nani, umat. Sedangkan tanggapan berbeda datang dari Kiai Penghulu dan para sesepuh muasir besar yang takut kedudukan mereka sebagai pemimpin Islam di keraton Yogyakarta akan digeser oleh Kiai Jamiat Dalan dan menolak proposalnya. Saya tidak mengabulkan permohonan Kiai Dalan. Dan setelah itu, kerusuhan kembali terjadi di desa Koman yang didalangi oleh Kyai Penghulu dalam mengalangi berdirinya Muhammadiyah Sampai-sampai para pengikut Kyai diteror oleh warga desa dan keluarga mereka sendiri. Alim, saya ma, ampun, ma, ampun, ma. Ampun, ma. Assalamualaikum. Tidak sepatutnya kita saling membenci hanya karena mempertahankan pemikiran kita sendiri. Lalu kita diperlihatkan, Kielura berusaha untuk meyakinkan Ahmad Dalan agar memikirkan lagi rencana itu. Demi keutuhan keluarga mereka dan tidak terulangnya lagi tragedi sebelumnya. Tapi bagi Ahmad Dalan bukan dia yang berusaha mengorbankan keluarga. Malahan dia selalu menghormati perbedaan pendapat dengan orang lain dan gak pernah mempermasalahkannya. Melihat tekad kuat Ahmad Dalan, Kielura pun berharap semoga apa yang dilakukan adik kiparnya itu adalah hal yang benar. Dan memberitahu kalau dia gak pernah membenci Ahmad Dalan. Kemudian saat Kyai Jematelen lagi ngajar ngaji, seorang bapak datang menceput anaknya dengan marah-marah karena nggak suka anaknya diajar ngaji oleh Kyai. Padahal anak itu maunya ngaji di situ. Pertikaian itu sampai juga di telinga Sri Sultan yang langsung memerintahkan ajudannya untuk menemui Kyai Penghulu. Dan setelah dijelaskan bahwa proposal organisasi Muhammadiyah bukanlah untuk menjadi pemimpin Islam di Keraton Yogyakarta, apalagi merebut kedudukan Kyai Penghulu. Barulah Kyai Penghulu tersadar akan kekeluarannya selama ini dan sangat menyesalinya. Setelah menyadari kesalahannya, dengan berjuang besar, Kiai Pengelom mendatangi Kiai Jamat Dalan untuk berdamai dan saling bergandengan tangan menjaga kuih bawaan agama Islam, sesuai keyakinan mereka masing-masing. Karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu SWT. Dan akhirnya, pada tanggal 12 November 1912, organisasi Muhammadiyah resmi berdiri di Koman Yogyakarta untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Melalui pelaksanaan syarat Islam yang sesuai tuntunan Al-Quran dan al -Hadis. Aku tetapkan sebagai hari lahir Muhammadiyah Kiai Yaji Ahmad Dalan wafat di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun dan berkat jasa-jasanya selama hidupnya pemerintah Republik Indonesia mengat Kiai Yaji Dalan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961 dan hingga kini semangat pembangunan yang beliau tanamkan di dalam organisasi Muhammadiyah masih jelas terasa manfaatnya bagi masyarakat Indonesia kita memang berbeda tapi bukan untuk mencela. Kita memang tak sama, tapi bukan yang paling sempurna. Aku bisa sempurna karena kamu. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini Brobre? Menegangkan dan melemaskan orang? nah itu tadi cuplikan sedikit eh, mengenai bagaimana gambaran filmnya kemudian video kedua yang akan saya tayangkan yaitu video ya, di tadi. kita dulu Hah? ini dulu Pak nah kita diskusi atau nonton dulu yang ini ya lebih hangat hangat diskusi aja dulu baik. ya baik Pak oke okay. baik eh uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. menarik sekali. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua, teman-teman mahasiswa yang ikut pada program Modul Nusantara ini, seperti yang sudah ditontonkan tadi oleh NC Iwan. Kita udah nonton nih sinopsis ya, secara umum karena durasi filmnya kan panjang ya tapi uh, saya cari untuk ringkaskan untuk kita saling paham gitu ya bagaimana memaknai perjuangan dari seorang uh, Darwis kecil gitu ya Darwis kecil yang menjadi uh, pahlawan nasional ya pahlawan nasional dan inilah yang perlu kita pelajari tentang uh, kisah perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan nah kita tadi udah tahu semua artinya saya menyorot menyoroti dari segi perjuangan dari darwis kecil gitu ya yang lahir pada tahun 1868 ya 1868 dan kemudian lahir dari seorang anak Kiai ya itu dijelaskan tadi adalah tata keturunannya itu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dari Sunan Gresik. Nah artinya dari segi keturunan memang adalah orang-orang yang memang berjuang untuk ini ya ajaran agama Islam pada waktu itu. Nah titik poinnya dari saya di sini adalah perjuangannya itu yang perlu kita apa ya kita soroti gitu ya di saat dia melakukan sebuah proses uh, di lingkungan ya dilahir pada lingkungan yang di dimana lingkungannya itu uh, menurut dia pada waktu itu si Darwis kecil ini memandang kok beda ya nilai-nilai uh, yang terkandung di masyarakat dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh bapaknya tadi ya karena kan dia berasal dari uh, aliran keturunan dari Sunan Gresik gitu ya nah eh, apa yang fenomena yang dia lihat secara psikologis saya itu melihat eh, dia pintar gitu ya dia pintar dia bisa menganalisa lingkungan dan memahami lingkungan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai eh, mungkin dari segi pikirannya mungkin apa yang di ilmu yang diyakininya gitu ya dan kemudian dia melihat fenomena masyarakat di mana eh, ajaran eh, siti jenar itu kan meluas gitu ya sampai ini sekarang ya mbak mbak Agnia sama mbak mbak Fathiyaya itu tradisi kejawen gitu itu masih ada di Jawa. Gitu. Pas saya kuliah di Jawa kemarin itu di Universitas Gajah Mada gitu ya, saya pergi ke pelosok pelosok desa KKN juga di desa gitu ya. masih ada nih penganut penganut yang tradisi kejawen itu gitu yang datang apa ke gunung ya memberikan sesajen kemudian ke pantai parang Parangtritis dan sebagainya itu masih ada lah ya ajaran dari masyarakatnya dan kemudian di situ ada proses kesirikan ya menduakan Allah kemudian kemusyrikan, intinya apa yang dilakukan tradisi masyarakat pada waktu itu merupakan satu kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang diamati, dianalisis, dipikirkan dan diyakini oleh sidarus kecil. Nah akhirnya kan apa yang dilakukannya itu kan bapaknya sendiri oh, keblinger gitu, keblinger itu kan apa ya satu bahasa yang Kayak mana itu bandel lah gitu ya, uh, yang dianggapnya itu adalah suatu perbuatan yang salah di masyarakat waktu itu perlu perubahan juga. Nah bayangin loh seorang darwis kecil yang sudah masih kecil tapi udah mikirin besar gitu. Itu yang menurut saya itu satu hal yang luar biasa dari seorang kiai haji Ahmad Dalan ini. Nah sehingga dari ke, ke realita yang dia lihat itu dengan apa yang dia yakini sehingga dia ingin menuntut ilmu. Nah itu dulu dia semangat perjuangan dia itu menuntut ilmu untuk menjawab pertanyaan realita yang ada di dalam uh, kehidupannya masyarakatnya maka dia pergi ke Mekah gitu ya maka ke Mekah itu kan lima tahun ya lima tahun dia menuntut ilmu di Mekah sehingga nama Darwis itu diganti namanya menjadi Kia ya, Pak Ahmad Dahlan gitu ya Ahmad Dalan Maka setelah lima tahun dia merantau kemudian uh, uh, calon istrinya itu Awalnya sih suka sama dia gitu ya, tapi dia memendam rasanya itu. Kalau dari film fullnya kita lihat gitu ya, dia saat dari itu mau dijodoh apa istrinya, calon istrinya itu sepupunya ya, itu udah mulai suka, udah mulai tertarik dengan kepribadian si uh, Darwis. Setelah 15 tahun dia ke Mekah menuntut ilmu di sana dan kemudian balik lagi, nah, oke, okay. balik lagi ke Indonesia ke Jogja terutamanya ya. Nah kemudian dia melakukan sebuah perubahanan artinya yang menariknya itu di sini, yang menjadi musuhnya itu ada sesama orang eh, Islam ya yang notabene juga Kiai Sepuh tadi ya Kiai Sepuh yang eh, dimana Kiai Haji Ahmad Dalan ini pulang Ahmad Dalan itu pulang dari Mekah dengan membuat sebuah perubahan dengan membuat sebuah apa ya sebuah majalah almanar gitu ya tingkat Bagaimana Islam itu memandang sebuah peradaban pembaruan kemodernisasian gitu ya dengan memulakan pemikiran-pemikiran yang cerdas tentang ini nah sementara masyarakat Jogja pada itu masih percaya kepada aliran Siti Jenar gitu ya dikenal dengan aliran-aliran kejawen gitu, dan kemudian kemusyrika nah sehingga itu dianggap menjadi sebuah tantangan baru bagi uh, sepuh yang itu kok buat ajaran baru ya. kok ini menghilangkan tradisi kita ya. Jadi muncul sebuah uh, inilah cobaan yang yang menurut saya itu bukan pada orang luar gitu ya, tetapi orang yang berada di dalam itu sendiri yang sama-sama uh, belajar agama, ngajarin kebenaran gitu oleh sesepuh itu Nah, kemudian cobaan yang kedua ya, kita melihat dari segi psikologi ya, resiliensi. Bagaimana dia itu diterpa oleh banyak masalah, tetapi dia mencoba untuk bangkit kembali dari masalah itu sehingga tercapai sebuah apa yang menjadi cita-cita atau keinginan dia. Nah itu dia. Nama dalam istilah psikologi disebut dengan resilience. Resilience itu kemampuan dari seseorang, kemampuan dari seseorang untuk bertahan, bangkit, naik kembali, semangat kembali di saat dia diterpa dengan banyak masalah. Nah, di situ kekuatan yang menjadi titik poin bagi saya, yang saya salut, dan kemudian saya belajar dari K.A.J. Ya, Ahmad Dalan itu. E, pada tahun, masih muncul cobaan yang kedua. gitu ya Cobaan kedua pada tahun 1896, wa ayahnya yang menjadi ketua langgar yang diamanah oleh Keraton itu, dia wafat Berarti ada cobaan kedua. Orang tuanya meninggal. Di saat dia e, ide-idenya lagi berkembang. Maka sang bapak punya wasiat gitu ya. Punya amanah, tolong kamu tuluskan nak. Langgar ini oke, okay. kemudian jadi ketua musik di sini, dan kemudian sebarkanlah kebaikan. Intinya gitulah lah amanahnya, maka dilakukan. Nah, kemudian si Ahmad Dalan tadi membuat langgar, tadi ya membuat langgar, dan kemudian langgar kidul, kemudian, kemudian dia mempunyai metode. Nah, ini menariknya ya, metode yang menarik dalam berdakwah itu yang saya sukanya, berdakwahnya itu dengan sesuatu yang menarik gitu ya dengan tidak menggurui atau mengajarkan sesuatu yang kadang orang mencecoki sesuatu gitu so dia tahu punya ilmu gitu ya tapi dia punya metode yang menarik dia pakai biola biolanya itu dia belajar di ini ya sama temannya dikasih sama temannya dia belajar biola nah biola ini kan kalau dibunyikan santing yang merdu gitu ya menarik gitu ya nah dia mampu apapun agamanya belajar tentang agama itu sama dengan main biola. Perlu effort, perlu usaha, perlu sebuah motivasi, perlu sebuah semangat. Oke, okay, ketelatenan untuk menjadikan sebuah musik yang indah itu agama ibarat memainkan biola. Sehingga orang bertanya, oh, "Kok merdu kali?" gitu Sampai tertidur, anak murid yang tertarik itu, untuk belajar tadi. Agama itu indah. Agama itu sebenarnya adalah mengajarkan kebaikan, menyentramkan kedamaian. Katanya tadi ya, oke, okay, tentram kedamaian yang dibawakan oleh Ahmad dalan tadi. Nah sehingga anak-anak muridnya udah mulai tertarik nih, oh kalau agama itu menebarkan ke kedamaian kenyamanan seperti main biola, jadi aku mau dong belajar agama. Gitu. Maka muncul uh, apa uh, pengikut-pengikutnya gitu ya. Uh, yang menjadi lebih muncul masalah lagi adalah tantangan berikutnya di saat dia memahami bahwa di masjid-masjid yang langgar-langgar yang ada di Jogja pada zaman itu tidak mengikuti kiblat gitu ya. Maka dia berupaya meyakinkan kyai sepuh, meyakinkan masyarakat-masyarakat tokoh agama dengan melihatkan peta dunia karena konsep ajaran Islam itu adalah bahwa untuk menjelaskan salat itu haruslah menghadap kiblat. Nah, dia yakini dengan logika yang bagus gitu ya. Ini peta nih, peta dunia. Kak bani ini di sini, nah, harusnya begini, tapi tetap juga ada perlawanan. Nah, itu dalam bahasa uh, psikologinya disebut status quo, gitu ya. Pusat uh, sepuh itu takut, ya. Kondisi di mana seseorang takut, kemudian jabatannya hilang, posisinya hilang, sehingga dia melawan, gitu ya. Perjuangannya itu, masalahnya itu muncul dari orang dalam sendiri, gitu ya. Orang-orang yang mengajarkan sesuatu juga. Nah, itu mungkin kita akan bahas nanti, ya. Uh, kemudian... Uh, udah diyakinkan dengan agama gitu ditentang oleh kiai penolakan sendiri sehingga uh, terjadi uh, ini gitu ya sebuah ini permasalahan sehingga dikatakan the just oh kiai kafir kiai kafir kiai kafir gitu ya nah sehingga uh, tapi dia tetap semangat untuk menyalakan sebuah nilai-nilai kebaikan nah kemudian setelah itu terjadi penolakan di saat dia buat langgar ya langgar kidul namanya tadi ya langgar kidul gitu. nah maka apa yang dilakukan penolakannya? Langgar yang dibuat tadi itu dihancurkan gitu ya. Bayangin loh, perjuangannya, perjuangannya itu ditentang oleh orang dalam sendiri gitu. Bukan orang-orang yang mungkin penjajah atau apa gitu ya. Kenapa? Karena cara pikir masyarakat masih percaya dengan aliran Siti Jenar tadi ya, percaya dengan tradisi kejawen tadi gitu. Nah, itu yang ditentang. Akhirnya kan, langgar tadi direndukan, dirobohkan gitu nah akhirnya kan kondisi-kondisi yang banyak konflik ayahnya meninggal apa yang dilakukannya ditentang dicap dengan kekafiran kemudian apa ajaran yangnya dilakukan sebuah proses yang yang pokoknya ditentang lah gitu akhirnya pada tahun 1903 tadi dia naik naik haji lagi ya sampai di mekah menetap dua tahun artinya kan lima tahun tambah dua tujuh tahun dia di mekah belajar agama gitu nah kemudian pada tahun itu kan tadi adanya berdiri apa ya uh, organisasi kepemudaan Bung Tomo gitu nah Bung Tomo kita gitu, dia masuk akhirnya kan semangat spirit semangat untuk berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu tetap ada walaupun dia masih di Mekah dia pulang kemudian masuk dia datang ke apa Wahidin Oke okay. dia menginginkan untuk masuk dalam organisasi itu sebagai organisasi pemuda untuk perubahan bangsa Indonesia pada zaman itu gitu ya pada tahun 1903 tadi nah pada kondisi yang seperti ini Oke okay, Uh, Budi Utomo, masuk ke Budi Utomo, kemudian uh, akhirnya si Ahmad Dalan tadi itu menjadi pengajar di sekolah. Nah, gitu ya. Nah, alhamdulillah nih, Mas Torik Abila udah masuk. Selamat pagi, Mas Torik. Oke, okay. welcome. Oke, okay. nanti ya kita diskusi sama Torik ya. Uh, Oke, okay, kita lanjutkan. Uh, di antara penolakan uh, yang di yang dibelikan gitu ya, kemudian eh, Ahmad Dahlan lebih cenderung untuk mengajar pada sekolah ini ya sekolah elit tadi ya sekolah elit ya kalangan eh, borjuis ya kalang-kalang orang kaya bangsawan pada itu gitu, sehingga langgarnya dititipannya pada teman apa ya anak muridnya gitu ya, sehingga muncul masalah baru lagi Oke muncul konflik lagi orang banyak nggak setuju gitu ya Nah tapi poin yang kedua yang saya bahas setelah perjuangannya itu adalah sosok seorang istri Ya, sama kayak ceritanya uh, Rasulullah gitu ya berarti di saat dia terpuruk ada Khadijah gitu amat ya. Nah, Dalan ada istri ya. Uh, kemudian di antara penolakan dan cercahan yang ada yang ada sosok sosok uh, seorang istri yang menjadi pendorong gitu ya. Itu dia. Jadi Yuan, kamu cari istrilah yang di saat kamu susah dia dorong kamu gitu. Ya. Bukan tambah susah gitu ya. Nah, kalau ada orang perempuan yang kayak gitu ya, kamu pinang cepat. gitu ya, macam amat dalam. Iya, ya, kan udah baru baru lulus gitu ya, nah, nanti cari istri yang betul betul mendorong di saat kita susah. Jangan mau senangnya saja gitu ya. Nah, kalau ada orang sosok Dan kayak ini gitu, lupa. ya betul nah, menarik itu poin yang kedua setelah dia perjuangan-perjuangan tadi. Poin yang kedua gitu, ada sosok istri. Katanya kan di antara laki laki hebat itu ada sosok perempuan hebat di belakangnya. Makanya, Palestine itu susah untuk diinginkan. Kenapa? Karena ibu-ibunya tuh hebat, pintar, gitu ya. Anak didiknya itu bagus, yang dididik menjadi anak-anak yang luar biasa, gitu. Mungkin uh, itu yang menjadi masalah, itu yang ditakuti. Nah, dia punya sosok istri yang luar biasa, gitu ya. Uh, ya, sehingga betul-betul uh, menjadi sebuah masalah, ya. Uh, tidak jadi masalah tadi, menjadi semangat ya. Dia. dia karena ada sosok istri yang mendorong, uh, sehingga akhirnya... Membuat madrasah dia madrasah di rumahnya Langgar tadi udah dihancurkan nih ya udah karena bekat dorongan dari seorang istrinya yang bagus mentalnya kepribadiannya yang mendukung perjuangan Amat Dalan oh ternyata dia menjadi orang yang luar biasa cintingnya menarik kayaknya ini dorong berdorong kayak ceritanya gitu ya oke okay. oke okay. jangan didorong buat dijatuhkan ya cik hmm, iyanya Yuni ini udah dibiasa belajar psikologi. Dia sangat pandai untuk memainkan perasaan wanita. Dia kada belajar psikologi, gitu ya. Nah, itu akhirnya dia buat sebuah madrasah. Nah, tapi masalahnya di saat dia buat madrasah ini. Oke, masih ditentang juga oleh kiai sepungnya, gitu ya, oleh kiai sepungnya. Nah, artinya apa? Tetap banyak penolakan kalau kita, kalau saya ya, dalam posisi... Amat dalan mungkin belum tentu juga sekuat dan setegar itu ya dalam membuat sebuah peradaban atau perjuangan dia gitu ya karena banyak kali tantangannya nih dari saudaranya dari ini dari ini banyak gitu ya masalahnya nah muncul lagi kemudian munculkan tadi kiblat uh, gitu ya terus ada tradisi yasinan gitu tadi ya tradisi tidak ada tuntutan dari Alquran dan Hadis kemudian mendapatkan tantangan kemudian Uh, apa yang dilakukan oleh Ahmad Dalain itu tentang juga sama kayak sepuh gitu ya. Tidak boleh menggunakan alat-alat uh, yang dari luar gitu ya. Nah, di sini poin yang ketiga yang saya bahas. Poin yang ketiga itu artinya apa? Artinya kan Islam itu adalah satu agama yang rah rahmatan lil alamin gitu ya. Untuk semua umat gitu ya. Tidak membeda-bedakan agama gitu ya. Di saat ada teknologi, ada sesuatu kondisi yang bagus gitu ya. Orang jangan kafir kamu kamu menggunakan alat atau media yang tidak digunakan oleh umat Islam, terus kiai-kiai yang cara berpikirnya tadi mungkin sempit gitu ya, tidak boleh kayak gitu, ya terus kalau kiai menggunakan alat transportasi yang dibuat bukan orang Islam, apakah itu adalah sesuatu hal yang syirik juga, kafir juga? Oh langsung kiainya lari gitu, artinya apa? Desantun dia, artinya Islam itu ya boleh-boleh saja, terbuka kan? Kalau ada yang lebih bagus handphone atau mungkin laptop atau apa, kan bukan orang Islam yang buat contohnya. Tapi apa nggak boleh televisi, ada mobil, helikopter, atau mungkin apa sebagainya. Tetapi itu kan adalah sarana saja untuk mencapai sesuatu boleh-boleh saja, gitu kan? Ya. Tetapi oke, okay, sepunya, malah nggak setuju gitu ya. Akhirnya kan dia menjawabnya itu dengan santun. Itu yang luar biasa. Poin ketiga yang saya ambilkan bahwa e, mengajarkan bahwa berbeda, oke. Okay, tetapi dia tetap. Uh, menghargai perbedaan dengan memberikan penjelasan dengan santun tadi itu yang poin yang ketiga nah yang saya ambil ya terhadap resiliensinya bagus motivasi dan nilai juangnya bagus itu dia uh, kemudian dia kuat dalam menghadapi masalah ada dukungan dari istri dan kemudian uh, memberikan pendapat dan kemudian mengkritik sesuatu dengan santun tanpa tanpa uh, membuat orang marah tanpa dia uh, orang malah orang itu menyadari bahwa dia salah gitu. Tuh, kemudian uh, mendirikan muhammadiyah, muhammadiyah pengikut nabi muhammad tadi ya, dia didirikan muhammadiyah, disetujui oleh keraton, kemudian tapi tetap juga ditentang oleh apa? oleh masyarakat pada waktu itu. Kenapa? Karena ada satu orang tadi orang tua yang manggil paksa anaknya, itu balik gitu ya? ya ini gini? Sehingga menjadi masalah. Nah, sampailah isu itu ke raja, raja mengutus uh, ininya, uh, staffnya untuk datang ke kyai tadi jelasin semuanya, gitu ya, sehingga Uh, maksud dan tujuan dari Muhammadiyah itu untuk bukan melecehkan atau bukan ini, tidak. Gitu ya. Tetapi hanya untuk memberikan kesejahteraan, pemahaman kepada masyarakat. gitu ya. Nah Sehingga intinya adalah poin keempat bahwa sangat menghargai adanya perbedaan, adanya perbedaan pendapat, perbedaan aliran, pendapat itu kita hargai. Gitu ya, Tanpa dia menyatakan itu kamu salah, kamu kafir, kamu ini. Enggak. Gitu. Tetapi dia menghargai perbedaan itu. Nah, di sini nilai toleransi yang paling kuat dari sini menurut saya, gitu ya. Walaupun dia tidak setuju, tetapi dia santun melakukannya. Kemudian terjadi perbedaan pendapat, dia sopan memberikan sebuah pendapatnya tanpa membuat sebuah ini. Walaupun orang bertubi-tubi masalah diberikan teman dia. Oke, kemudian kemudian setelah itu permasalahannya pada 12 November, maka nombor 1912 saya catatnya gitu ya artinya itu baru berdirilah Muhammadiyah dan eh, kemudian dia wapat Ahmad Dalan ini pada 23 Februari 1923 setelah dia berjuang dan Muhammadiyah dan akhirnya ajaran pemikiran dari Ahmad Dalan itu tentang bagaimana Nabi Muhammad menyebarkan sebuah nilai-nilai kebenaran tentang eh, sesuatu ajaran gitu ya itu menyebar dengan besar ke Indonesia sampai ke pelosok-pelosok desa dan menjadi sebuah organisasi keislaman yang besar di, di Indonesia sampai saat sekarang nah pada tahun 1961 maka pemerintah terhadap apa perjuangan yang dia lakukannya dalam mendirikan sebuah media ini pada 1961 menjadi pahlawan nasional nah itu kalau menurut saya, kalau saya menurut dari perspektif saya, kalau mereview dari apa yang dilakukan oleh seorang Ahmad Dallant, seorang darwis kecil dengan niat yang baik, dengan usaha yang tanpa lelah, dan kemampuan persuasif dan komunikasi yang bagus, dan juga resiliensi, nilai juangnya itu yang luar biasa. Dan terakhir, poin yang terakhir saya bilang, kemampuan dia untuk bertoleransi, dalam mengajarkan sebuah kebenaran itu kepada semua masyarakat waduh itu. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita diskusi. nah Kalau menurut Mbak Apni, dari apa yang tadi kita tonton, terus kemudian dari apa yang saya jelaskan tadi, mungkin saya melihatnya dari perspektif ilmu saya, gitu psikologi, seperti apa? Mungkin bisa tanya atau punya analisa sendiri, apakah analisa saya tadi setuju, atau mungkin punya pendapat-pendapat yang lain tentang Perjuangan yang dilakukan oleh seorang Ahmad Dahlan, silakan. Um, okay, Kalau dari tadi yang dijelaskan uh, sinopsis tadi, kemudian dijelaskan sama Bapak sebenarnya ada komplit gitu. Kalau saya lebih uh, menyoroti uh, peranan, mm -hmm. uh, di mana uh, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan itu begitu sabar memberikan masukan-masukan. Suara -masukan. mm -hmm. putus-putus ya pak. Putus -putus Agak putus-putus sih. Ah terus-terus, papa oke. Peran dari seorang istri, seperti apa perannya nih? Iya, di situ memang tidak tersorot begitu uh, secara lengkap ya peran nyi gitu. Mm -hmm. Tapi bahwa dalam setiap perjuangan apapun uh, pasti ada sosok perempuan di situ mm -hmm. yang yang kadang uh, memang uh, apa ya kalau secara psikologis kan, eh uh, pria dan wanita tuh memang berbeda gitu jadi memang kadang laki-laki juga butuh pandangan dari seorang perempuan gitu dimana seorang perempuan itu kepekaannya lebih tinggi gitu hmm. dari dari film tadi <tuh> uh, ada ditampilkan sosoknya idahlan itu. gitu Nah, kemudian juga uh, dari pembelajaran yang didapat dari film tersebut adalah bahwa memulai sesuatu yang baru itu nggak mudah ya. Mm -hmm. Nggak mudah, apalagi sesuatu yang baru. Terus uh, impact-nya yang memang, uh, yang apa tujuannya untuk uh, masyarakat luas dan lain-lain, gitu itu nggak mudah. Artinya bahwa jika kita memang mau melakukan sesuatu yang berdampak luas, mm -hmm. kita harus Uh, mengkoreksi diri dulu sebenarnya ya, gitu. Mm -hmm. Takut nggak nih menghadapinya? Kita uh, sesuai tidak dengan tujuan dan lain-lain. Senangnya sama Ahmad uh, film Ahmad Dahlan ini adalah seperti yang bapak bilang tadi, beliau uh, cerdas dalam mengidentifikasi masalah yang ada gitu, sehingga uh, tepat sasaran sih menurut aku gitu. Walaupun dalam perjalanannya dalam prosesnya itu. Uh, struggle luar biasa ya perjuangannya. sama uh, Pak uh, uh. seperti uh, uh. itu Pak kalau Oke. Okay. Baik baik jadi uh, poin yang dipelajari dan dimaknai oleh Mbak Armi itu ada dua tadi. Ya. Pertama adalah tentang bagaimana peran dari seorang wanita. Di, di belakang sosok-sosok para pejuang, gitu ya, sosok-sosok orang hebat, laki-laki-laki hebat, gitu itu pertama artinya. Walaupun di film ini nggak dijelaskan bagaimana bentuk perjuangan dari sosok dari seorang istri tadi, ya, tapi hanya di sepintas dijelaskan uh, sedikit artinya dia support lah, support gitu ya, tambah uh, tingkat kecerdasan dan uh, tadi ya yang dijelaskan oleh Mbak Apni, bagaimana seorang amat dalam itu bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dan kemudian dia membuat sebuah solusi yang terbaik. Artinya kan dia cerdas loh ya, Mbak, ya? Iya. Dia bisa memahami masalah dan bagaimana dia cara menghadapi masalah itu dengan elegan gitu. Kalau bahasa kita sekarang itu kan tanpa menyakiti orang gitu. Artinya hmm. dia punya kedalaman ilmu yang tinggi gitu. Iya. Ada si kiai ya, sepu, dia menghadapinya. Apakah kalau kita mungkin pada posisi amat dalam itu mungkin ya sudahlah gitu ya. ini kok iya. gitu. Ya. Paling tidak dia tetap pada tujuannya artinya apa kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan kita kita fokus pada titik yang kemarin kita diskusi tentang uh, tokoh inspirasi Angga gitu ya. dia fokus betul ya fokus gitu begitu juga dengan Ahmad Dalan dia fokus pada satu titik intinya apa ya gue ingin berjuang nih gitu ya berjuang tapi merubah cara berpikir masyarakat gitu tapi itu dia tetap fokus apapun tantangannya ABC sudah jelaskan tantangannya tadi dia tetap semangat gitu dihancurkan langgarnya apakah dia putus asa enggak dia kemudian membuat madrasah dihancurkan apa dia putus asa enggak akhirnya dia buat madrasah buat uh, tempat belajar di rumahnya sendiri Terus siapa yang menghancurkan gitu ya iya. nah akhirnya spirit perjuangannya itu tuh yang menurut saya itu di saat diam dihadapan oleh penolakan pelawanan penolakan kiai sepul dia mengatapisnya dengan cara yang baik gitu Buatkan dengan fakta ini, loh. Peta dunia ini, kalau dia di saat merubah kiblat gitu ya. Ini loh, peta dunia kayak gini. Nah, sekarang kita coba lihat peta dunia ini. Kiblat tuh di sini, kita ini. Nah, malah ini sebenarnya mana yang kafir? penting gitu. mm -hmm. yang kadang-kadang melogikakan sesuatu itu dengan baik gitu ya, tanpa menyakiti orang yang diajaknya berbeda pendapat dengan dia gitu ya. Nah, seni itu tuh yang menurut kita harus pelajari gitu. Seni uh, tidak menggurui dan orang sepuhnya tadi tidak merasa jadi uh, tersakiti gitu ya, nah, otomatis orang kan berpikir dua kali gitu ya. Contoh dia menggunakan mengkritik tentang proses penggunaan aliran-aliran uh, yang ditemukan oleh Ahmad Dahlan. Sikinya itu kan marah, kenapa kamu mau ini itu sesat, itu kan bukan mulutnya ini. Tetapi dia bilang kendaraan yang yang kiai gunakan untuk pergi itu Apakah itu juga bukan karena itu buatan kafir, Apakah juga itu kafir? Oh langsung lari, kan? That's yeah. me. Dia tanpa menggurui, tanpa dia ini, tapi dia balikkan omongannya itu dengan cara. Artinya, I think that Ahmad uh, smart gitu, smart, smart, smart boy gitu ya dalam me melaksanakan ajaran-ajarannya dengan. Kemampuan dia melogikakan sesuatu itu mulai dari musik tadi, ya. Dia nggak ngajarin Islam harus begini, begini, begini, Enggak, Dia main biola aja, teh gitu kan? Sampai muridnya yang mau belajar itu, sampai tertidur gitu. That's mean, biola itu indah. Nah, agama itu adalah indah, bukan disebut ini ya. Agama pun, ini ya, dia bilang agama itu indah. Kenapa? Karena agama itu mengajarkan sebuah kedamaian dan ketentraman nah perlu effort perlu usaha untuk belajar itu nah itu dia yang poin yang kalau menurut saya secara eh, pribadinya gitu ya yang dicorot oleh mbak Arni tadi itu yang luar biasa yang perlu kita contoh gitu ya sehingga kemampuan dia untuk bisa seperti itulah yang membuat muhammadiyah itu bisa menjadi sebuah organisasi keislaman yang begitu besar dan maraknya sampai dari TK Perguruan Tinggi program doktor dia punya gitu Universitas Muhammadiyah di mana aja di sebuah provinsi itu atau itu ada kenapa karena berorientasi merubah cara berpikir mahasiswa merubah cara berpikir orang tentang dunia itu gitu ya nah dia dia bergerak dalam perubahan dalam tingkat tingkat pendidikan ya merubah cara berpikir merubah sikap merubah emosi sehingga muncullah generasi generasi yang luar biasa nah gitu makasih mbak Ami analisisnya bagus yang belum saya sebutkan tadi tapi artinya, Mbak, Mbak Ami nonton filmnya, gitu. maknanya itu dapet gitu ya. Tadi ya, uh, hakikat perjuangan dari uh, seorang laki-laki itu tidak luput dari wanita-wanita hebat di belakangnya. Kedua, kemampuan dia menganalisis masalah. Ketiga, kemampuan dia untuk memecahkan masalah itu luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan tuh, Mbak Ami, bagus nih pemikirannya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bu Ami. Oke, nah, Pak Dia. gimana menurut Pak Dia? Saya tanya satu-satu ya. Menurut analisis, kita biasa di psikologi. Kita buat uh, analisis uh, movie discussion, gitu. Ada film-film psikologi, gitu. terus kita analisis untuk ngajarin bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu untuk uh, kritis terhadap uh, sesuatu uh, masalah, gitu. Nah, oke, okay. Mas, Bap Bapak, Bapak, dia, kalau dari saya sih mm -mm. Uh, sama sih, ya, seperti di bawah api juga. Mm -mm. Uh, analisis yang Bapak sampaikan itu sudah cukup lengkap, gitu ya. Mm -mm. Uh, tapi yang saya salutkan itu juga mungkin keberhasilan kiai Ahmad Dalan ini tidak luput pula dari bagaimana sikap takdimnya beliau kepada gurunya semasa beliau berguru di Makkah. Entah hmm. kenapa, saya perhatikan juga seorang kebanyakannya tokoh-tokoh pembesar itu kebanyakan itu, ya tokoh-tokoh Islam itu tokoh -tokoh kebanyakan belajar di Makkah gitu, kayak kiai Kayak saya juga dulu berguru ke Mekah sampai kayak mendirikan pondok pesantren, kayak gitu. Mm -hmm. e, terus juga itulah mungkin kan kebarokahan gitu ya, kalau dalam ilmu itu yang utama tuh barokah gimana e, supaya e, hingga Muhammadiyah itu berdiri menjadi salah satu e, organisasi Islam terbesar di Indonesia gitu ya, selain mm -hmm. ada ulama gitu. Ruang mm -hmm. Ulam itu adalah peran kebarokahan ilmu takdimnya beliau kepada gurunya se semasa ya baik dia berguru beliau berguru di Indonesia ataupun semaksa beliau berguru di Mekah gitu eh mungkin gak tahu dilihatkan juga kali ya kayak gimana eh adab-adab e, apa namanya beliau selama di e, berguru itu gitu mungkin di filmnya tapi kalau menurut saya e, di, di samping tadi beliau juga beruntungnya memiliki pendim, pendamping hidup yang sangat suportif Uh, ada peran doa guru juga di sana. Gitu, ada peran uh, doa guru dan ia ya, sikap beliau yang tak adim itu kepada gurunya gitu, sih. yang bikin Muhammadiyah tetap eksis sampai sekarang. gitu. Baik, Baik. Uh, terima kasih, Mbak, Mbak Fadia. Kayaknya itu, Mbak Fadia melihat dari dimensi atau perspektif yang uh, lain, gitu ya? Artinya apa? dalam sebuah proses menuntut ilmu ada keberkahan keber keberkahan kebarokahan dari ilmu itu sendiri gitu nah menarik banget saya nggak uh, ini ya uh, apa yang dibilang oleh Mbak Padia tadi betul artinya di saat dia menuntut ilmu gitu ya dan kita belajar dari kiai-kiai yang lain gitu ya dan kemudian dia santun dengan gurunya kemudian dia memperlakukan orang-orang tua itu dengan betul-betul baik gitu ya betul-betul ilmunya tuh dapat tanda kedalaman ilmunya kan di situ mbak mbak fadia ya artinya kan pulang-pulang dari uh, apa pulang-pulang dari Mekah dia nggak langsung merasa pinter sendiri gitu ya dia nggak merasa dianya itu adalah seseorang yang uh, hebat egosentrisnya nggak keluar gitu ya tetapi uh, dia merangkul para guru-guru uh, dia sebelumnya oke okay, uh, kiai-kiai sepu itu dengan cara yang santun elegan saya bilang tadi gitu dan kemudian dia memandang sebuah ilmu itu adalah sebuah pemahaman diri yang mendalam tentang ilmu dan bagaimana mengaplikasikan ilmu itu dengan baik gitu ya. Sehingga orang tidak menjadi lebih sombong, angku atau kita sebut sekarang ya apa ya, ke apa? Ke -egoan intelektual gitu ya. itu atau mungkin uh, apa ya orang-orang yang merasa sombong merasa angku keangkuan intelektual lah gitu ya oh saya nih yang paling pinter oh saya yang lebih ngerti saya belajar agama di Mekah gitu ya tujuh tahun gitu tapi dia nggak pernah gitu ya buat seperti itu malah dia memperlakukan orang itu dengan baik nah, dan sama gurunya dia juga santun baik gitu. nah artinya memang ada unsur-unsur itu saya setuju ya mbak mbak pak dia ada unsur-unsur keberkahan ilmu ada unsur-unsur adab di situ ya adab kepada guru dan artinya kesuksesan kita dalam hidup ini bukan semata-mata diri kita gitu ya ada unsur unsur unsur doa, unsur-unsur uh, apa ya, harapan dari orang tua, dari guru kita gitu ya. Sehingga ilmu itu jadi barokah gitu. Nah, keberokahan ilmu itulah tersampaikan dengan baik ke orang karena dia murni dari hatinya, bukan dari keego intelektualan dia gitu ya. Merasa dia pinter, merasa dia hebat, merasa dia tahu segalanya gitu. Enggak, tetapi dia murni dari hatinya. Hatinya, hati yang terdalam dan doa-doa orang yang ngajarin dia. Dan cara dia menghadapi orang itu membuat dia menjadi kepala nasional kalau menurut saya. Ya, menjadi orang yang betul-betul diakui oleh negara, ya, diakui oleh dunia. Bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu hal yang bermanfaat besar kepada masyarakat. Sehingga muhammadiyah pada saat sekarang tetap ada dan tetap menjadi satu pilar yang pilar ya pilar organisasi yang betul-betul bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dari segi pendidikannya sehingga dari Muhammad itu dari STK ya dari TK itu sampai ke dokter itu ada programnya artinya apa peran-peran andilnya itu luar biasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Oke itu ya keberkahan ilmu saya setuju dan Mbak Padia gitu eh, makasih Mbak Padia ada mungkin ada pendapat yang lain mungkin kita lihat dari perspektif yang lain deh perspektif dari Mas Reval mungkin yang mungkin uh, mungkin punya agama yang berbeda dengan kita, gitu ya. Kenapa saya kasih pilih uh, film ini karena saya paham bahwa uh, ini ada serat-serat banget -serat dengan makna, dengan nilai toleransi dan perbedaan, gitu ya. Uh, mungkin Mas Parel ya, Mas Farel atau Mas Reval, silakan. Yang mungkin uh, perspektifnya mungkin di luar Islam lah, gitu ya. Coba uh, mungkin Mas Farel atau Mas Reval, oke, okay, minta pendapatnya, boleh. Oke, okay. silakan. Uh, boleh, sih, uh, boleh. Mungkin dari perspektif yang berbeda mungkin, seperti apa? Silakan, Mas. Uh, mungkin kalau pandangan dari saya itu uh -uh. Uh, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu uh, berpendapat, meskipun pendapatnya itu berbeda dengan Kiai-Kiai uh, Sepuh yang lainnya, uh -uh. kan tadi diceritakan tuh bagaimana semisal uh, kita tidak memiliki uang untuk semisal yasinan uh -uh. atau syukuran, Nah, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyarankan untuk cukup berdoa saja dengan husyuk, insya Allah diterima. Hal tersebut kan uh, banyak menjadi pertentangan di Kiai-Kiai -Kia yang lain, sampai mm -hmm. dianggap Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Kiai yang sesat. Mm -hmm. Nah, uh, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri itu membalasnya dengan bahasa yang santai tanpa terpancing emosi sedikit pun. Hal tersebut yang uh, patut dicontoh uh, bagi kita sekarang, dalam hal ketika berbeda pendapat itu kita tidak boleh marah atau sampai bertengkar sampai membawa emosi kan banyak tuh Pak uh, hmm. pada sekarang itu yang berbeda pendapat masalah NU dengan Muhammadiyah sampai hmm. uh, bertengkar atau emosi sampai membawa rus apa uh, ras suku dan agama juga hal tersebut juga apa ya patut kita contoh untuk kehidupan kita yang sekarang mungkin pandangan saya seperti itu Oke okay. Baik, baik. Terima kasih, uh, Mas ini ya, Mas Farel ya. Artinya uh, apa yang dibilang Mas Farel tadi, poinnya ya, poinnya ya, uh, yang pada di saat dia tidak ada uang gitu ya, tapi dijawab dengan cara yang seperti itu. Nah, artinya benar sih ya, uh, betul juga yang dikatakan oleh uh, Mas Farel tadi gitu ya, uh, bagaimana cara kita cara dari seorang yang belajar agama artinya gini apa yang dibilang Mas Farel tadi nampak kali kedalaman ilmunya gitu ya artinya kalau kita mungkin menghadapi orang yang kayak gitu ya mungkin akan bergonta-ganti gitu ya. atau mungkin bersilang pendapat atau mungkin uh, tidak setuju atau dengannya sehingga dilontarkan seperti yang kita lihat sekarang harusnya kan nggak perlu terjadi seperti itu gitu ya kalau dia mempunyai kedalaman ilmu gitu ya kenapa ya karena dalam Agama Islam pun dijelaskan bahwa yang namanya perbedaan itu adalah ramatan gitu ya ramatan lil alamin gitu ya sebuah kurnia gitu ya kenapa karena kita melihat dari perspektif yang berbeda gitu dalam aliran-aliran atau mungkin ajaran Islam pun sendiri kalau dia berbeda sampai dibilang oh ikutinlah yang ini gitu ya karena mungkin saya mungkin cara pandangnya berbeda gitu ya nah itu artinya kedalaman ilmunya ya Mas Farelia dalam menghadapi sebuah perbedaan tadi itu gitu dan dia menjawabkan dengan santun tanpa dia menceramahi menggurui merasa dia hebat dan dan ini mungkin yang perlu kita contoh pada saat sekarang sehingga kalau terjadi ada perbedaan perbedaan di dalam mungkin kenegaraan atau mungkin di organisasi besar Islam ya harusnya itu nggak perlu terjadi gitu ya tinggal kita melihat dari perspektif yang mana aja dulu nih gitu satu lagi saya minta sebelum kita masuk ke agenda yang kedua kita Mas, uh, Mas Reval ya mungkin uh, kita minta sama Mas Reval atau yang mungkin yang berbeda uh, mungkin agama deh gitu ya biar kita lihat uh, ada uh, perspektif yang berbeda untuk melihat intinya fokus kita adalah perjuangan dari seorang uh, amat dalan dalam mencapai tujuannya tadi gitu ya Oke okay. Mas Reval masih di sini atau yang wow. lain? Mas Reval, mungkin Mas Reval, saya minta Mas Reval, bagaimana Mas Reval memandang uh, perjuangan dari Ahmad Dalan ini uh, dalam perspektif mungkin agama Mas uh, Reval ya, kan berbeda ya dengan Islam, nah, itu seperti apa? Nah, jadi Reval sendiri Islam uh, pak, hmm. ada satu poin penting, cuma satu poin penting, uh, maksudnya uh, berlaku juga bukan expert dalam bidang agama, tapi hanya uh, menjalani saja gitu kan karena hmm. emang emang itu adalah setiap individu. Satu nah, mm -hmm. eh, hal yang disukaiin sama rekor dari film ini adalah bagaimana sudut pandang itu tidak tidak sentris eh, mengarah ke, ke apa ya pak? Jadi eh, tanpa menginggung lain gitu pak. Mm -hmm. Jadi di sini tuh benar-benar terasa sekali bagaimana eh, kebinekaan itu terbentuk berhubung karena Raphael juga orang serupa jadinya mm -hmm. Raphael di sini banyak banyak uh, memperhatikan bagaimana sebenarnya filmnya bagaimana unsur-unsur yang terdapat pada filmnya tersebut terus juga mm -hmm. um, bagaimana kualitas film itu tercipta mm -hmm. uh, walaupun emang bukan orang perfilman tapi dari seni uh, sendiri seperti ada dasar-dasarnya itu pak mm -hmm. karena uh, dasarnya apa yang namanya dasarnya seni itu adalah uh, menggambar dimana kita menciptakan estetik gitu mm -hmm. nah jadinya dalam, dalam, dalam film sendiri ini kita bisa kalau kalau yang kalian sangat apik ya pak ini mm -hmm. uh, sangat suka sekali di dimana kayak kayak apa ya settingan tempatnya settingan uh, semua itu terelaborasikan dengan apik mm -hmm. dan, dan itu uh, menurut apa gimana ya? Jadi kayak film Indonesia tuh benar-benar sudah one step forward Jadi udah uh, maju daripada film-film sebelum-sebelumnya. Menurut bangga. Oke okay, baik, uh, Mas Repal bangga gitu sebagai Uh, salah seorang uh, seni ya belajar, mahasiswa yang belajar seni dan kemudian udah banyak, saya baca ya di uh, LinkedIn Mas Reval itu banyak ya penghargaan-penghargaan seni yang sudah didapetin, saya bangga juga nih gitu, sama Mas Reval gitu ya, nah artinya Uh, seorang Mas Repal memandang film ini dari segi ilmunya sebagai seni itu menurutnya adalah sesuatu hal yang yang uh, estetik gitu ya, sangat uh, afik yeah. gitu ya. Mungkin dari cara mengambil gambarnya, kualitas gambarnya, latar belakangnya. Kalau saya suka juga sih Mas, karena dia nampak kali seolah dia tempo dulu banget gitu ya. Tempo yeah. dulu banget gitu Sehingga betul-betul uh, dari segi suaranya, uh, backgroundnya kemudian uh, gambarnya, efeknya, itu menurut saya saya setuju ya sama Mas Reval ya sebagai orang seni Mas Reval seni rupa, setuju gitu ya bahwa film ini luar biasa kita bangga juga nih sebagai bangsa Indonesia punya pahlawan-pahlawan yang diangkat jadi ini ya jadi sebuah film gitu ya. ada lagi Sudirman kemudian ada Soekarno gitu ya kemudian ini tapi saya pilih Ahmad Dalan gitu ya tapi kenapa karena dia mengajarkan nilai-nilai perbedaan tadi dia punya kesantunan gitu ya. Tadi Mas Reval ada saya take note gitu ya eh, apa yang dijelaskan oleh Mas Reval tadi pendapatnya tanpa menyinggung perasaan orang lain. Ya. Nah itu dia ya yang mungkin menjadi pemaknaan yang dalam dari Mas Reval karena eh, mungkin Mas Reval akan melihatnya dari perspektif yang eh, beda beda agama gitu ya. Nah artinya eh, seorang amat Dalan ini memberikan belajar tujuh tahun di Mekah kemudian pulang lagi ke Jogja dengan kondisi lingkungan masyarakat yang masih meyakini artinya Siti Jenar tadi ya yang masih mengembawa alir-aliran ke Jawaian. tapi dia tadi ya ego intelektualnya kesombongan kesombongan intelektualnya gitu ya itu nggak muncul gitu ya tapi dia memberikan sebuah pendapatnya itu dengan santun kepada masyarakat apa sepuh kalau bahasa Mbak Fadia tadi itu adalah kesantunan dia kepada gurunya itu luar biasa. Dan kemudian walaupun gurunya salah, dia bilang, salah nih Pak, enggak bisa kayak gini, enggak kayak gitu. Tetapi dia dia dengan caranya sendiri dengan santun, kesopanannya. Mungkin di situ dia kebarokohan ilmu itu didapat dari ke bagaimana cara dia memperlakukan gurunya dan kemudian doa gurunya itulah yang membuat dia itu menjadi luar biasa gitu ya sehingga dia menjadi pahlawan. Nah perjuangannya itulah yang memang e, dihargai oleh pemerintah Indonesia menjadi pahlawan nasional. Mulai dari segi kepribadiannya, keteguhan hati dengan apa yang dibuatnya, kemudian setelah itu dia dari e, apa e, resiliensinya, nilai juangnya tadi untuk bangkit dengan terpaan masalah gitu ya. Nah, itu yang mungkin e, betul ya setuju sama Mas Reval dari efek seninya dan kemudian dari efek Uh, tadi ya dari segi kepribadiannya itu dia sangat menghargai orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Karena terutama tadi main biola ya Mas. Main biola itu ya, enak betul. banget ya dia caranya. Dan Syekh-syekh dulu eh okay, uh, apa wali-wali wali yang ada di ya, apa di Jawa pada zaman dulu kalau kita baca sejarahnya dia pakai apalah pakai wayanglah, pakai inilah. Nah, Ahmad dalam pakai biola merdu banget sampai muridnya tertidur gitu ya. Nah, agama itu seperti itu, gitu. apapun agamanya, karena agama itu adalah kedamaian dan ketentraman. Itu bahasa yang saya tangkap gitu ya dari kata itu. Menarik banget gitu. Ada ada tanggapan lain nggak, Mas Reval? Jauh so, ini saya hanya melihat dari situ saja, Pak. Mm -mm. oke, okay, nah, mungkin nah, nah. baik-baik. Oke, okay, thank you Mas Reval tepuk tangan untuk Mas Reval luar biasa dari perspektif kasih, uh, nah Ah. Terima kasih juga. ah oke, okay, baik-baik. Oke, okay, good Mas Reval. Ada pendapat yang lain enggak? Tadi Mbak Afni sudah, Adela Audrey ada? Mbak Aini, Arinda, Mbak Diah Ratu Oke, okay, uh, padlan Riza, Sil Riza, Silvia, Sauzan ada pendapat yang lain? sama Torik Abdillah alhamdulillah mas Torik ya udah masuk bergabung di sini ada pendapat lain setelah itu selain mas Reval tadi kita udah melihat bedah film ini bedah film ini merupakan satu kegiatan ke gitu ya yang dari sosok Ahmad Dalan tadi gitu ya ada pendapat lain atau pertanyaan atau diskusi kita udah lihat dari berbagai sudut pandang tadi ya, ada pandang psikologi, seni rupa, kemudian dari dari dari segi aliran pondok pesantren, mbak, mbak ini tadi yang yang dari pondok gitu ya. Nah, jadi kita banyak belajar dari film ini. Ada mungkin yang lain punya pendapat? Oke, dari nama-nama tadi ada? Kalau nggak ada, baik. Kita simpulkan kegiatan pertama kita artinya sangat bermakna sekali. Semoga kita bisa belajar dari sosok. Ahmad Dalan ini, ya bagaimana perjuangan dia, bagaimana dia bangkit di saat dia diterpa oleh banyak masalah, dan bagaimana dia berupaya tetap berpegang teguh dengan apa yang dia inginkan dan didukung oleh istrinya yang yang selalu mensupport dia sama tetap dengan kesantunan dia menjaga perbedaan dan menghargai perbedaan pendapat yang terjadi, gitu ya. Semoga kita dari sosok Ahmad Dalan ini belajar bagaimana kita Mempunyai kemampuan dalam memahami masalah, dan kemudian juga bagaimana cara mengatasi masalah tetap tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Itu poinnya. Nah, semoga kita bisa memaknainya dengan baik. Oke, selanjutnya silakan uh, C. Iwan kepada kegiatan berikutnya. Baik, itu tadi kegiatan kita yang uh, pertama, ya membahas tentang bagaimana makna dari. Uh, film Sang Pencerah kita langsung percepat saja saya akan menayangkan, kita tayangkan lagi Pak video itu yang kemarin baik uh, akan saya tayangkan video kunjungan kita di pusat latihan gajah di Minas kemarin sudah kelihatan? Uh, ini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 Teman-temuan semuanya support terus saya punya channel ini. Macam mana kita tak jadi YouTuber? Gitu <laughs> Jangan lupa subscribe, like, share. Okay, tahan. aja itu di Minas nah jadi kira-kira berapa jam pak, dari sini pak? satu jam dari kota Pekanbaru oh, oke satu jam jadi kita akan berjalan selama satu jam saksikan terus video ini sampai selesai dan ikuti semua makan dulu pak makan dulu yuk, laper <laughs> oke guys kita makan dulu jadi nanti setelah makan kita bakal lanjut lagi perjalanan nah mungkin habiskan waktu sekitar 30 menit lalu kita lanjut lagi perjalanan kita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 money untuk bayar uh, biaya dari penggunaan tol ini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 awat dan dilatih, gajah-gajah di sini juga dimandikan dengan rutin loh. Wah, sepertinya senang banget sih si gajah dimandiin. Jangan lupa ya, gadingnya juga turut dibersihkan, cukup digosok-gosok lalu disiram deh, seger-seger-seger. Bye.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 langsung Pak kita langsung diskusi Pak. Oke terima kasih Encik Iwan, makasih ya videonya teman-teman lihat menarik banget ya itu bekat dari edit dari Encik Iwan nih dia mahasiswa saya yang terbaik nih gitu ya yang sudah mengedit dan bisa bercerita dengan baik gitu ya dan hasil dari kerja dari Encik Iwan, makasih Encik Iwan. Nah, baik, teman-teman, terakhir nih, karena waktu kita sudah mau ini, habis, yang haus silakan minum, yang mau makan silakan makan, uh, tapi kita mungkin uh, beberapa menit ke depan kita diskusi tentang apa poin yang kita akan dapetin, belajar ya, dari gajah. Seperti peliputan live yang pernah kita uh, lihatkan pada acara kebinekaan yang uh, ke-6 kemarin itu ya, bahwa kita, uh, kenapa saya harus memilih untuk pusat latihan gajah sebagai proses belajar kita dalam kegiatan modun nusantara ini. Tujuan saya pertama adalah, artinya ada yang saya ambil poin pertama dari kegiatan ini adalah gajah sebagai sebuah binatang yang langkah, gitu ya, yang tingkat kepunahannya itu sudah semakin tinggi, gitu. Dan kedua tempat lokasi hidupnya sudah mulai sudah terusik nih ya karena teman-teman lihat tadi gitu ya di provinsi Rio itu banyak kebun sawit gitu ya dulunya hutan kemudian masyarakat yang punya tanah itu hutan-hutan itu dijadikan ladang sawit ya tempat kebun sawit gitu. Nah sehingga tempat gajah tinggal itu mulai terusik. Nah, keterusikan dia dalam tempat habitatnya itu membuat dia itu pergi ke kebun sawit itu, pergi ke desa masyarakat, menghancurkan sawit, meng, meng, meng, apa ya? Meng kondisi keselamatan masyarakat pun jadi terusik, ya ketentraman masyarakat karena udah masuk ke situ. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau yang adanya cuman eh, lima di Indonesia gitu ya di Lampung kemudian di Medan kemudian di Riau itu sendiri kemudian ada beberapa dua tempat lagi itu uh, yang tempat di mana gajah itu dikonservasi nah artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah Riau sebagai satu uh, provinsi yang yang di mana tempat tinggal gajah itu banyak ada dua di Riau itu ya di Minas itu satu kemudian di Tesonilo ada satu uh, apa ya Uh, hutan Lindung gitu ya, gajah -gajah di mana gajah-gajah itu dilatih dan dan memang dijinakkan. Itu poin pertama. Ada kefokusan, ada mungkin perhatian dari pemerintah Riau yang uh, me, memahami gitu ya bahwa keselamatan dari gajah sebagai makhluk langka ya binatang langka yang perlu dijaga kelestariannya gitu ya perlu diselamatkan, perlu dilestarikan. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintah Riau itu menurut saya udah bagus. Itu poin pertama. Uh, terus yang kedua dari seekor binatang purba yang besar dan luar biasa dan saya pun kemarin takut sebenarnya gitu ya takut dia mengamuk gitu ya Iwan ya tinggal ada ketakutan tapi Iwan berani ini naik dia ke punggung gajah itu karena ukuran badan Iwan lebih nyaman untuk gajah kayaknya daripada saya. gitu Uh, ini intinya, poin yang kedua yang saya ambil dari pelajaran dari sini, gitu ya. Artinya, dari seekor gajah yang besar, beratnya 1,8 ton atau sampai 2 ton, gitu. Dan begitu liar, gitu ya, itu bisa dijinakkan, gitu. gitu ya. Bisa dijinakan, bisa dilatih, ya, sehingga dia bisa me-in ya, in dengan uh, apa namanya itu manhotnya gitu ya, manhotnya gitu ya, sehingga dia mengikuti perintah dan mau melakukan gitu ya. Bayangkan loh, Apalagi kita sebagai manusia punya akal, punya pikiran, punya perasaan. Dalam diri kita sebagai manusia itu punya unsur kognitif, cara berpikir, akal, kemudian punya afeksi, punya rasa, kemudian kita punya perilaku. Nah, bayangkan seekor gajah aja bisa dilatih menjadi seekor binatang yang jinak, apalagi manusia. Nah, artinya apa? Arti kita belajar kita harus menjadi lebih baik itu perlu adanya the law of exercise, the law of readiness, dan the law of effect. Nah Ini jadi teori belajar psikologi ya, Yuen ya. The law of exercise itu adalah sesuatu untuk menjadi expert, menjadi seseorang yang ahli, menjadi orang yang hebat. Karena harus ada sebuah proses latihan. Nah, seekor gajah yang liar tadi aja hukum latihan ya namanya the law of exercise. Artinya seorang ajar liar kalau dilatih, dikasih perhatian gitu ya, itu bisa menjadi jinak gitu lah. Apalagi manusia, the law of exercise. Yang kedua, the law of readiness, kesiapan, hukum kesiapan. Nah, sehingga di saat dilatih enam bulan, setahun, 2 tahun gitu ya, sampai ada mahotnya sampai 17 tahun jadi mahot gitu kemarin. Artinya India perasaan dari seorang manusia dan perasaan seorang mungkin ya gajah itu dia ngerti dapat feel-nya gitu sehingga dia patuh dengan manhot Nah, gitu ya. Dan sehingga dia saat dia punya kesiapan kemarin narasumbernya kan jelas ada dijadikan ekowisata gitu ya. Sehingga orang datang ke situ walaupun jalan masuk dari tol itu hmm, bolehlah mobil saya itu masuk masuk lubang gitu ya. Saya mikir Yuan kamu turun Yuan gitu ya. Perjuangan kita sampai ke sana gitu ya karena mobil saya kecil gitu. Tetapi orang tetap datang ke situ gitu ya. Keluarga untuk kenalin sama anaknya gitu ya. Untuk tetap menjadi ekowisata dan itu kan jadi pemasukan bagi ini ya, bagi BKSDA-nya gitu ya. Nah, itu yang menurut saya yang poin yang kedua gitu ya. Yang ketiga mahotnya mahotnya yang menurut saya luar biasa ada 20 mahot yang disitu yang dilatih oleh BKSDA itu untuk menjadi pelatih gajah tadi dan Alhamdulillah 20 orang itu ada yang udah jadi pegawai negeri sipil ada yang mungkin masih honor tapi dia tetap bersemangat melatih dari seekor gajah loh gitu ya itu nilai-nilai nilai yang kalau menurut saya yang poin ketiga dari seorang manusia yang berdedikasi kepada seekor binatang. Dan itu dia melakukan 17 sampai 20 tahun gitu. Dilakukan di situ sampai seekor gajah yang liar tadi bisa bisa dijinakkan, bisa dia patuh sama dia. Sehingga ada proses apa ya? Apa istilahnya kemarin Enci Iwan dari seorang mahot itu antara perasaan dia dengan perasaan gajah itu itu sampai nyambung itu. sampai sampai di... Ah, ada chemistry dengan antara gajah dengan mahotnya. Artinya rangga. Dia ngerti mana yang rangga? Apalagi satu namanya kemarin lihat rangga. Tuh, habis satu lagi. Lupa. Si, <laughs> ah. Ada sebutan-sebutan nama kepada gajah itu di mana? Gajah itu kalau dipanggil datang, kemudian mahotnya juga tahu bahwa itu adalah si rangga, si ini, gitu ya. Sehingga diberikan nama agar dia mengerti, gitu ya. Nah, bayangin loh dari seekor gajah dan seorang mahot menjadi sebuah proses yang luar biasa sehingga dijadikan sebuah hal yang sakral gitu ya dan mereka melakukannya itu dengan luar biasa gitu ya sehingga keselamatan dari gajah itu bisa di apa ya bisa dilestarikan bisa di ini dari kepunahan dan kemudian mungkin dari eh, amukan masa yang membunuh atau apa gitu ya, nah sehingga didokalisasi lah di situ tadi sehingga mereka dikasih makan dengan pihak ketiga dibantu oleh pihak ketiga untuk makannya berapa kemarin Separuh dari jumlah uh, ukuran badannya, kalau ukuran badan si rangga kemarin 1,8 gitu ton gitu, artinya di separuh, 150. Misalnya, 10 dari berat 10, uh, 10 dari jumlah berat badannya gitu ya, bayangin loh untuk memelihara seekor gajah perlu usaha effort yang luar biasa dari pemerintah provinsi Riau dari mahotnya karena mahotnya itu yang mengerti di lapangan gitu ya. Dan itu kalau menurut saya poinnya yang perlu kita pahami gitu ya. Yang yang paling menarik bagi saya itu adalah teori, teori belajar tadi, the law of exercise, the law of readiness, the law of effect. Nah, efeknya apa? teman-teman nah, bisa lihat kemarin saya tuh terus terang kemarin tuh takut banget gitu ya. Kalau dia ngamuk gitu ya, kalau kita rame-rame di situ lagi ada video, ada suara juga, tiba-tiba ngamuk dia disepaknya saya gitu, di depannya itu ya. Bisa bayangin gitu ya. Mau jadi tinggal tinggal tolong melulang langinjak-injak gitu. Ya. Tapi tetap dia kuat karena ada mahotnya ya. Dia ada tiga mahotnya kemarin yang menemani. gitu ya. Sehingga uh, nyiram mandikeinnya ada rasa takut dan ada rasa ini juga. Tapi alhamdulillah Uh, semua proses itu berjalan dengan baik mulai dari uh, kita dilatih untuk naik gitu ya Bagaimana proses melatihnya Bagaimana dia di dibawa disuruh dimandikan dimandikan dikasih makan dan tidak kasih makan umum balik lagi gitu ya uh, artinya uh, something yang amazing kalau menurut saya gitu ya amazing Bagaimana seekor gajah yang kayak gitu tadi gitu ya itu bisa dilatih Nah apalagi manusia. Nah mungkin itu dari saya refleksinya. Encik Iwan tiga poin itu. Lagi bagi teman-teman yang lain yang mau punya apa pendapat dari apa yang dilakukan kita kemarin. Kalau menurut saya itu ini peliputan yang paling gila, yang paling takut ya, Iwan ya. Mbak Amni, ya takut kalau dia ngamuk gitu ya. Santing yang uh, yang menurut saya tuh, but it's okay gitu ya untuk teman-teman semua kita liput secara uh, live. Kemudian kita liput secara online melalui YouTube juga sehingga kita bisa tahu oh gajah tuh kayak gini gitu ya sehingga kita dapat ilmu dari situ gitu mungkin itu dari saya Encik Iwan mungkin kita buka aja forum diskusi sebelum kita akhiri sehingga kita bisa-bisa sama punya pendapat yang sama atau mungkin dari sesi yang lain gitu kayak tadi kita beda beda film tadi silakan Mbak Amni mungkin silakan Encik Iwan baik bagi teman-teman yang ingin memberikan pendapat diskusi diskusi kita buka boleh open mic boleh juga diketikkan di kolom komentar kalau misalnya segan malu mau open mic dengerin suaranya ya ketik aja di kolom komentar uh, jadi langsung aja ya kalau yang mau silakan uh, saya atau saya kasih pendapat saya dulu pak sendiri mm -hmm. oke okay, silahkan. silakan kalau menurut saya dari kegiatan yang sudah kita lakukan itu bukan hanya sekedar uh, bagaimana gajah itu dapat dilatih dari uh, learning behavioral theory, gitu dari teori belajar Uh, tetapi bagaimana upaya kita sebagai manusia untuk tetap melestarikan badan alam sekitar kita, uh, di mana ketika saat ini, di Pekanbaru itu sudah dipenuhi uh, sebagian besar lahannya itu untuk perkebunan uh, sawit. Oleh karena itu, lahan yang menjadi seharusnya menjadi habitat mereka itu sudah hampir hilang. Hanya ada beberapa hektar saja mungkin yang masih tersisa, dan itu sebenarnya masih tidak cukup untuk uh, mereka tinggal di situ. Oleh karena itu, dengan adanya pusat latihan gajah ini, mereka bukan hanya sekedar dipaksa untuk dilatih, tidak, akan tetapi itu sebagai upaya bagaimana pemerintah kita untuk tetap melestarikan gajah Sumatera yang sudah hampir punah. Nah, karena apa? Karena berdasarkan hasil wawancara kemarin, itu mereka mengatakan bahwa gajah-gajah uh, di situ itu dianggap sebagai hama bagi kebun-kebun masyarakat, karena Uh, di sebelah hutan yang saat menjadi tempat tinggal mereka itu sudah menjadi uh, dusun warga, jadi kebun warga di situ Jadi sudah tidak bisa lagi mereka tinggal di situ Dan ke, kalau misalnya gajah-gajah ini tidak dilatih dan tidak dikonservasi Maka otomatis gajah itu tidak bisa akrab dengan manusia Nah kalau misalnya tidak bisa akrab dengan manusia, itulah tadi Hewan-hewan tersebut akan muncul naluri naluri kebinatangannya itu sehingga tidak bisa bersahabat dengan manusia dan menjadi hama. Oleh karena itu, Badan Konservasi Sumber Daya Alam ini mengkonservasi gajah-gajah tadi agar bisa tetap dilestarikan dan bagaimana upaya mereka agar membuat gajah tersebut bisa apa ya namanya bisa dekat dengan manusia. Nah begitu begitu kalau dari saya pak. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Oke, okay, baik. Uh, Encik Iwan, teman-teman uh, kita melihatnya dari perspektif tadi ya, uh, uh, psikologi, dan kemudian uh, Encik Iwan melihat dari perspektif lingkungan dan pelestarian ya. Nah, oke. Okay. Mungkin ada teman-teman yang lain nggak? Yang punya pendapat? Bu Afni mungkin. Mbak Afni, Mbak Afni Atau yang lain? Oke, okay. ada Adelia, Mbak Afni, Mbak Aini, Dioratun, Padia, Parel, Reval, uh, Padlan, Umi, Nabila, sama ini uh, yang lain. Silakan. Mungkin satu atau dua uh, pendapat dulu, baru kita akan simpulkan. Silakan, Bami yang udah ada kameranya nih. Oke, okay, Pak. Coba ya. Kalau saya, um, suara saya terdengar Pak? Dengar, dengar, dengar, dengar. Oke, okay, okay. um, ya. Oke, okay, thank you, okay. Jadi uh, dari Uh, kemarin melihat tentang konservasi uh, gajah tersebut, hmm. saya jadi jadi sedikit memahami hmm. kenapa hmm. kita kita semua tahu bahwa artis seorang artis tulus, beliau begitu concern terhadap uh, apa kelestarian gajah ini sampai mengeluarkan album yang judulnya gajah, hmm. sampai benar beliau terjun langsung gitu, saya lupa daerah mana waktu itu beliau terjun, hmm. tapi memang uh, Oh ternyata memang kita perlu perlu melihat lebih dalam lagi tentang kehidupan gajah ini gitu. Mm -hmm. Jadi jadi lebih tahu gitu kenapa ada orang-orang yang memang peduli gitu. Karena memang butuh diperdulikan kelestariannya gitu. Mm -hmm. Jadi uh, makanya pemahaman bahwa uh, supaya gajah ini uh, hidupnya uh, apa ya, berkolaborasi dengan masyarakat ya dibutuhkan pusat pelatihan ini gitu kan. Mm -hmm. supaya memang bisa berdampingan kehidupannya dengan masyarakat gitu dan orang-orang uh, yang di dalam itu masya allah luar biasa sekali ya gitu, gitu. karena istilahnya orang-orang yang seperti itu orang-orang yang memang uh, sudah mengabdikan dirinya secara jiwa raga berarti kan, gitu mm -hmm. secara hati itu luar biasa banget sih pak itu mm -hmm. aja sih menurut aku iya ada okay. banyak banget yang di situ Mm -mm, mm -mm. baik, baik, baik. Itu dari sudut dari uh, hati seorang wanita, gitu ya. Hati seorang melihat bagai tingkat kepunahan dari seekor gajah yang ada di Indonesia ini kan tinggi banget, gitu. Apalagi dia binatang purba, gitu ya. Maka perlu ada keseriusan dari pemerintah bagi yang mau lagi pemerintah yang lagi dengerin ya. Terima kasih dari Provinsi Riau dari BKSDA yang sudah betul-betul konsen untuk uh, membuat konservasi terhadap keselamatan gajah itu dengan adanya mahot-mahot yang 20 orang kemarin itu yang selalu setia ber, ber, ber, ber, bertahun-tahun gitu ya untuk in dengan ini ya, ada chemistry dengan mahot uh, itu gitu nah sehingga ya perlu kepedulian kita masing-masing memang gitu ya, agar anak cucu kita nanti ya bisa menikmati gajah itu, oh yang namanya gajah itu bukan hanya sekedar cerita gitu ya tapi ada masih gajah-gajah yang uh, ada yang mungkin yang bisa mereka lihat gitu ya bukan hanya ada di buku gitu ya ada mungkin cuman di cerita, gitu ya nah maka ada perlu kepedulian-kepedulian seperti yang Mbak menjelaskan tadi ada toko tokoh uh, yang mungkin peduli gitu Ya, yang terjun langsung gitu. Nah makanya kita perlu orang-orang lagi nih gitu ya. Termasuklah mahlut-mahot yang perlu kita diperhatikan. Yang ada mungkin yang nonton dari Kementerian Kehutanan atau mungkin pemerintah gitu ya. Coba dong perhatikan mahlut-mahotnya yang sudah bertahun-tahun untuk me melatih gajah itu. Sehingga gajah itu menjadi ramah dengan lingkungan, ramah dengan manusia-manusia -ma di sekitarnya. Bukan jadi hama lagi kata Encik Iwan tadi gitu ya nah makasih mbak Amni luar biasa apa dari segi perspektif wanita nih yang dia menjelaskan bagaimana luar biasanya mohon maaf itu gitu. nah mungkin eh, dari satu dari laki-laki lah ya apakah eh, mas Parel, mas Reval pak atau siapa gitu ya silakan perwakilan dari laki-laki untuk menanggapi apa yang sudah kita lakukan silakan Mas Fadlan lah tadi dari belum ada ngomong Mas Fadlan. Silakan Mas. Closing uh, statementnya mungkin ya Mas Fadlan silakan Mas Reval atau Mas De, uh, Mas, Mas ini Devara, Parel Devara. Ada? Silakan. Atau yang lain deh Arinda, Mas Arin Mbak Mba Arinda nih udah nongol dia ininya. Uh, kameranya. Silakan Mbak Arinda. Iya Pak, maaf. Gimana Pak barusan apa terputus sebelumnya Oh iya baik. Um, bagaimana pendapat Mbak Arinda terhadap kegiatan ke pusat latihan gajah yang sudah kita uh, lakukan beberapa minggu yang lalu, gitu ya? Nah, silakan. Iya Pak. Jadi uh, saya tuh sangat apa ya seru banget gitu loh Pak uh, kegiatannya mm -hmm. apalagi video yang barusan ditayangkan itu mulai dari perjalannya perjalanannya sampai ke pusat latihan gajahnya itu seru banget gitu. Mm -hmm. Menarik banget gitu soalnya gajah gitu kan. Hewan mm -hmm. yang langka gitu. Mm, Oke okay, baik. Baik ada yang lain mungkin dilihat dalam perspektif Mbak Arinda. Ada selain apa ya proses yang saya bilang tadi gitu ya. Kalau prosesnya tuh, itu buat karya dari Enci Iwan tuh yang mengedit dari awal, yang memvideokan dari awal gitu ya. Ah, tuh, kita bangga dengan Ci Iwan, Terima kasih, Ci Iwan Ya, videonya bagus, diapresiasi oleh uh, Mbak Arinda gitu ya. Tapi mungkin dari segi uh, orangnya, mungkin gajahnya, prosesnya itu seperti apa? Kalau menurut uh, Mbak Arinda, oh iya, dari apa, Ma Mak ya Kak? Mm -mm, Manhotnya ya, iya, mm. itu uh, salut banget, kayak... Mereka itu mau sabar banget ngelatih gajah-gajahnya, tiap hari ngerawat mulai dari pagi sampai besok-besoknya lagi tuh, gitu. Iya, iya, oke. Kan untuk mudah gitu buat gajah yang awalnya liar sampai bisa jinak kayak gitu. Mm -hmm. baik. Berarti kan uh, Mbak Arinda menyoroti mahotnya ya, mahotnya, mahotnya yeah. bagaimana kesabaran, ketekunan, kemudian juga ke apa ketelatenan dia ya untuk merawat gajah tadi dari yang liar itu bisa sejinak itu sehingga proses tadi ya dari dari pagi melatihnya gitu ya kemudian memandikannya ngasih makannya kemudian melatihnya lagi gitu ya sampai katanya untuk menjinakkan itu butuh waktu enam bulan gitu sampai setahunan gitu ya sehingga dia bisa menjadi uh, jinak gitu ya Oke luar biasa kita apresiasi sebenarnya kepada mahot-mahot yang sudah berupaya untuk itu gitu ya. Nah oleh karena itu bentuk apresiasi kita adalah ya kita ya mengharapkan kepada pemerintah gitu ya agar mahot-mahot ini yang sudah berkarya untuk berlama ber, bertahun-tahun ya dia ya jadikanlah apresiasi rewardnya untuk jadikan pegawai negeri yang masih honor gitu ya mungkin itu ya harapan kita pada pemerintah. Bagaimana cara kita mengapresiasi mahot-mahot yang tadi ya gitu. Terima Mbak Arinda. Baik ada yang lain? Uh, closing uh, statement-nya dari ini apa pengalaman dan uh, kesan-pesan yang dilakukan uh, yang kita kegiatan ini kalau kita luring gitu ya eh, kayaknya tuh hmm, luar biasa nih perjalanan ke dalamnya itu loh karena dia pusat konservasi gitu jadi jalannya itu kan enggak aspal gitu. Jadi jalannya itu batu-batu gitu ya. Hmm, luar biasa perjalanannya. Ini perjalanan kayaknya yang something yang meningkatkan adrenalin ya, C. Iwan ya, diantara kegiatan-kegiatan kebinekaan yang lain gitu ya. Ini perjalanan yang mas, yang menurut saya itu adrenalin saya tuh hmm, gitu ya. Nah, Takut gitu. pak ya, pas mau pergi itu. Takut mau jauh. pergi sampai gajahnya juga takut gitu ya takut bukan karena apa tapi something yang kadang suddenly gitu ya karena nama binatang itu kan kadang bagaimanapun sudah dilatih tapi yang namanya binatang itu kan kalau ada kondisi-kondisi tertentu jiwa kebinatangannya kan pasti akan iya keluar ya gitu. nah itu yang kadang-kadang saya mengantisipasinya gitu. tapi is okay kita bisa melakukan tugas ini dengan baik berkat kerjasama ya Encik Iwan saya gitu ya uh, ya pokoknya me mengumpulkan uh, apa yang mengumpulkan keberanian sedikit demi sedikit sehingga Iwan itu berani? Ayo, Iwan, naik ke, ke mana? Ke gajahnya. Alhamdulillah, Iwan berani dan berhasil. Thank you. Kayaknya uh, kita perlu bikin satu modul lagi Pak tentang hewan yang terkenal di Sumatera gitu harimau Sumatera Pak. Oh iya, <laughs> jangan coba-coba <laughs> Dewan kamu dimakannya nanti bertanggung jawab mbak, lani, <laughs> Iya jadi Tarzan gitu ya naik di atas harimau gitu ya memang itu cari mati tuh. <laughs> Belum dijinakkan masalahnya Iwan enggak ada konservasinya gitu. Kalau konservasinya ada masih boleh lah, ya Oh gitu dia berani saya salut sama Yuan ini berani karena udah belajar silat ya. Udah belajar tekwondo dia. Jadi saya berani dia bawa dia kemana-mana. Oke. Okay. Ada yang mungkin yang buat closing statement dari kegiatan kita ini? Ada. Dari yang lain selain Mbak Apni tadi, Mbak Rinda udah ngomong. Silakan, satu orang. Mbak Riza deh. Mbak Riza yang belum pernah bersuara. Silakan Mbak Riza, boleh? Mbak Riza. Buat closing ceremony. Eh, closing ceremony. Closing statementnya. Bagaimana pendapat, bagaimana kesan dan pesan dia dari apa yang sudah kita lakukan? Silakan. Uh, Mbak Ziria, Mbak Riza, Umami, are you still there? Because no voice, no camera. Mungkin Pak Amni aja lah, Pak Silakan Pak Amni. Biar kita selesaikan karena mau azan. Eh Pak, mau sholat dan mau makan siang. <laughs> Oke, okay, baiklah saya lagi yang bersuara. Jangan bosan ya teman-teman. <laughs> <laughs> baik dari kegiatan hari ini refleksi hari ini adalah bagaimana kita semua bisa tetap berjuang dalam modul nusantara ini terus melakukan effort-effort yang memang diperlukan gitu karena kita tidak sendiri teman gitu kita rame-rame kita bareng-bareng artinya dari film tadi dari dari uh, refleksi konservasi gajah mereka juga berjuang kok gitu mereka nggak enggak hanya diem aja mereka tidak menerima uh, tidak hanya duduk diam menerima keadaan enggak tapi mereka berjuang berusaha memperbaiki seperti yang tadi di film refleksi ya Pak mm -hmm. uh, Bapak bangun bangkit lagi kita identifikasi masalahnya Kenapa sih ada apa 5wh h nya kita pertanyakan gitu ya kan supaya semuanya uh, bisa terang-benerang gitu dari refleksi kita hari ini pembelajaran hari ini luar biasa banget ya sisi psikologisnya main banget ya Pak hari ini berarti iya <laughs> <tuh> <tuh> iya ya. mohon Artinya maaf itu... ya kalau lihatnya dari perspektif psikologi karena memang kayaknya dalam banget ya psikologinya gitu ya karena saya backgroundnya psikologi juga iya. juga psikologi maaf saya juga ngambil psikologi gitu kan jadi benar-benar luar biasa gitu teman-teman ayo ayo kita berjuang bareng gitu sampai betul-betul ending dari pertukaran mahasiswa Merdeka ini selesai gitu loh kok jadinya ke PMM ya iya <tuk> <tuk> <tuk> betul-betul <tuk> Oke okay, baik terima kasih Mbak Abni luar biasa ya Mbak Abni ini selalu semangat dan kemudian ya selalu mengikuti kegiatan ini tanpa ada absen sama sekali gitu good job Mbak Abni thank you atas thank you, usaha dan apresiasi yang dilakukannya mungkin suatu saat kita ke pekan baru mungkin kita akan ajak ke situ gitu ya uh, dan kemudian betul kata Mbak Abni saya setuju gitu ya karena dari film tadi dan kemudian dari uh, pusat latihan gajah tadi kita belajar artinya masalah kita belum seberapa sih ya. dibandingkan dengan orang-orang tadi amat dalan atau mungkin manhot yang kayak mahot yang ya bertahun-tahun kerja di situ dengan gaji yang mungkin ya nggak seberapa, tapi dia tetap semangat kok demi sesuatu tujuan gitu. Nah, artinya di saat program kita Modul Nusantara ini dengan ada kendala mungkin proses yang tadi ya, mungkin dari segi uh, masalah tadi pendanaan atau pencairan atau waktu dan ini yang mungkin bagi kita masih uh, ya perlu kita bisa effort lagi gitu ya. Jangan jadikan itu menjadi sebuah masalah ya jadikan membuat kita itu menjadi down gitu ya, tidak mau, tidak bersemangat gitu ya. Tapi jadikan itu adalah sebuah proses pembelajaran mencari titik masalahnya dan bagaimana kita berhasil melalui proses ini dengan baik dan nilai yang bagus gitu sehingga tidak ada efek-efek yang lain yang kita akan dapatkan gitu. Nah, pesan terakhir dari saya closing uh, closing statement closing acara kita pada pagi hari ini adalah apapun masalah kita, apapun kondisi kita, pada kondisi sekarang yang kita hadapi tetap semangat pada satu titik yaitu fokus pada satu titik tujuan kita adalah proses belajar. Walaupun kita belajar daring, walaupun kondisi kita masih tidak bisa datang ke Riau gitu ya. Tetapi kita punya metode dan cara yang berbeda untuk tetap berbagi gitu ya. Sehingga saya sama Encik Iwan rela-rela ini datang atau per pergi dengan resiko dan kondisi yang jauh dua jam dari Pekanbaru, tiga jam. Kita lewati proses itu demi teman-teman semuanya gitu. Ya. Nih, kasih tep tepuk tangannya ya untuk sama Encik Iwan yang selalu bantu saya gitu ya untuk kegiatan ini untuk memberikan yang terbaik pada teman-teman. Gitu. kalau dosen-dosen modul Nusantara lain mungkin cukup dengan YouTube saja tidak kita cukup langsung live di tempat kemudian kita buatkan juga virtual tournya gitu dari awal berangkat sampai akhir gitu ya sehingga betul-betul bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman gitu. Terima kasih atas supportnya dari teman-teman yang selalu setia ikut di program ini. Alhamdulillah kita sudah masuk pada 10 kegiatan kita. Sebentar lagi kok gitu. Insya Allah kita akan selesaikan dan teman-teman bisa paling enggak nggak bisa merasain langsung, tapi bisa dapat ilmunya gitu ya realitanya di Riau tuh kayak gini gitu ya. Nah gitu. Nah sehingga paling enggak kalau orang cerita Riau, oh iya ya pernah saya kayak gitu. Paling enggak kayak gitu ya. Nah, semua tetap semangat pada ini kita baru berjalan setengahnya nih tinggal ada setengah lagi kegiatan kita kita sama Nci Iwan tetap memberikan yang terbaik untuk teman-teman dan jangan mundur dan jangan uh, uh, lemah apa ya berkecil hati apapun masalahnya ya kita tunggu janji pemerintah nggak mungkin lah dia bohong gitu ya gitu gitu terima kasih atas segala perhatiannya hari ini okay, atas kegiatan hari ini tetap semangat tetap berjuang di hari minggu ini to be release your emotion and then to be relax happy weekend uh, see you the next program thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Encik Iwan terima kasih Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik uh, itu tadi kegiatan kita pada hari ini tidak terasa kita sudah dua uh, jam lebih dua jam 22 menit uh, kita melakukan kegiatan um, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikuti kegiatan sampai selesai terima kasih atas kesabarannya terima kasih atas kesuka relaannya untuk ikut dalam kegiatan ini doakan saja semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kami bisa terus memberikan yang terbaik pada teman-teman semua dalam modul Nusantara ini dan uh, jangan lupa terus ikuti kegiatan ini dan ikuti semua kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan nanti yang mungkin pasti ada kejutan-kejutan yang lebih buah lagi nah terima kasih buat teman-teman semuanya jangan lupa nanti jam 1 kita ada kelas, cuma kelasnya kita cukup dengan absen karena udah sudah kita pelajari semalam. Jadi nanti jam satu jangan lupa absen di Zoho maupun di Spada Dikti dan kerjakan aja assignment. Buat yang belum hadir semalam, yang belum tonton videonya sudah saya masukkan di Spada, tonton aja di situ hasil wawancaranya. Terus uh, lihat aja beberapa beberapa video uh, mengenai pernikahan adat Melayu Riau. Baik, terima kasih semuanya, terima kasih Bapak. Uh, semoga sehat selalu. Jangan lupa makan siang. Jangan lupa mandi. Mungkin ada hari Minggu ini yang gak mau mandi, ya. Baik, saya <laughs> akhiri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. ya. Iya, sama-sama ya. Kita jumpa lagi nanti dengan kegiatan dan program yang berbeda. Terima kasih, Cik Yuan. Terima kasih, Mbak Arni. Semuanya ya.